Jadi apa? Ya, Papan BO. Open BO yang semalam. Ya benar mas. Jangan bohongin ya. Ya ya ya ya ya ya Ya oke ya ya ya mau mana? Kok di, kok di aja BO? Depon, ya mana? di? di BO? aja. Coba-coba, Telepon, BO, BO. BO tahu. Apa? Aku mau nanya Open BO tuh apa? Oh, orang, orang jual diri <laughs> kau, kau kini kan jual diri? Jual diri Bukan, aku udah jual diri Cukup dah, assalamualaikum Ayong. Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semuanya? Salam sukses buat kita Semua Kebetulan kita hari ini bakal nge-prank, habis abis-abisan lagi. Hah. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih ide ke saya. Kalian sangat luar biasa, jalan hm. sukses buat kita semua. Oke, jadi buat teman-teman yang pingin request, prank apa lagi untuk simbom? Komen di bawah. Oke, kalau bisa pranknya yang belum pernah dibuat orang lain ya, jangan pernah, jangan kasih ide yang udah pernah dibuat sama orang lain. Biar kita kelihatan kreatif banget gitu kan. Dari ide kalian semua kan. Ha. Jadi hari ini saya bakal prank embom open BO. Ha. Kita bakal rese embom ya. Apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia emosien? Uh, emosian atau atau gimana? Enggak tahu kan. Kita bakal embom seperti apa ya? Kalau tahu suaminya Open BO Hah. Oke saya nanti bakal nelpon teman saya nah, Dia nelpon Mas Jadi enggak Open BO nya? Kalau memang jadi transfer ya mas uangnya nah, Kita bakal resimbel seperti apa ya Oke Teman-teman, oke sekarang kita sampai mobil Sekarang kita tunggu umumnya keluar ya Tapi sebelum Bang keluar, saya mau telepon teman saya dulu Semoga berhasil ya teman-teman ya Doain ini ya Dan kita akan lihat seperti apa ya Kalau tahu suaminya sudah open BO Belum diangkat guys Is Is Abang kan mau ngeprank Kak tani open BO nih nah, Nanti kau nelfon ya Eh nanti abang telepon kau ya Atau kau nelfon ya lah Kau nelfon ya lah Kau nelfon 5 menit lagi 5 menit ya. Tapi pakai suara banci is Ya, aku telepon langsung kode. Ah, abis, eh, ah, tapi kalau target eh, telepon banci. cara ya, hmm. banci. cara cewek. cara cewek. Coba coba coba coba lo. Coba lo. Halo. Halo. Halo. Ah. Halo. Halo. ngomongnya Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. ini Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Guys, jadi saya sudah sekongkol sama teman saya dan kita tung tinggal tunggu reaksi embem seperti apa. Ya pahamlah kalian kan cewek kan, make up pasti lama. Iya, tapi disitu situ menguji kesabaran saya. Nasar si embem make lama banget. Lama, make upnya, make tebal, tebal sini. Nanti bini kau jadi yang malu. Dika mana pernah malu, kalau ini jelek-jelek, kau nak pakai baju tidur, kau nak pakai apa? kau enggak pernah, Dika malu-malu, apa malu kan, karena Dika terima kau tuh apa adanya, iya, <tip> e. Bukan yang aneh-aneh, udah cepatlah, kemana kita nih, oh iya, enggak, banyak orang lagi, ya Allah, janganlah marah, ayang, ayang, nih. udah tau, nih hari panas, ah, tari rengkang hana. anak masih nongcom nongcom mau orang orang Sadar kan diri. Nggak dia ngajak pergi, dia pada lupa nak mana nih itu dia. Dah marahnya. Sakit perasaan Dika nih. Kok kita sakit gue? Lebay benar yang ini, tuh lah. Diamlah, minta minta maaf. Napa hasilnya tak terasa nih? Ya Allah mak. Tak terasa dia bilang tak terasa. Sejuk benar ya. HP itu Halo yang aman HP lo. Korepon. Marah terus. Siang, Mbak. Gimana, Mas? Gimak di? Maksudnya gimana? Saya di rumah. Eh, saya di jalan, saya di jalan. Kenapa, Mas? Kayak eh, kenapa, Mbak? Jadi kan, Mas. Jadi kan, Mas. Kan mau. Maaf. Jadi apa? Mas bilang <SILENCIO> mas, kita udah ketemu, mas. Mas? Ya. kita kamu Ya Mbak ya, Mbak, ya, ya. Jadi gimana? Saya kan beli ini. BO yang semalam. Enggak ya, benar, Mas. Jadi ada ya? ya. ya? Hah? <tik> iya iya, iya iya iya iya ya mbak ya yeah, mbak ya, yeah, <tik> jadi jadi maksudnya gimana nih? Iya iya iya iya iya iya, oke oke oke. Maupun dew saya. Ya iya. ya udah ya, oke okay, oke okay. Malam ya. pak. Malam ya, oke okay, oke okay. malam ya. Nanti telepon lagi nanti telepon lagi, nanti telepon lagi nanti telepon lagi telepon lagi ya ya ya ya ya ya. Saya lagi jalan, saya lagi saya lagi saya lagi di jalan nanti telepon lagi, oke. Okay? ya. Ya ya ya ya ya ya nanti lagi. Ya mana? ke siapa? siapa kawan. Kawan. BO apa? B.O. itu apa? B.O. B.O. itu kayak anak berak Itu B.O.L. Ayolah, itu adalah B.O.L. singkatannya B.O.L. Kok dia, kok dia kayak B.O? B.O.L? Ayolah, ke kemarin kan dia susah berak Masa ayolah mau berak sama-sama? Itu siapa? Bukan berak Be sama-sama Dika susah berak, jadi dia itu ada obatnya. Eh, Biar keluar, keluar berak itu lancar. <laughs> ah. Tapi kata, kok ayam tidak nanya-nanya Sinta sih? Dika mau berak, kenapa nanya ayam? Masa orang ayam nanya cewek lain? Itu siapa? Ini kan Umbah Dukun. Ini dong kualang <laughs> percaya ah, Dukun. Jadi dia bisa obati kalau kita berak, berak, susah. Nanti kalau ayam beraknya susah, ayam harus dapet BO. <laughs> Tidak oh, ada B.O. Tapi kalau lo tayang? Ah, itu lah dia, bo Open, open buka, buka B.O.L. B.O, be B.O, B.O, bukan open. Open tuh kue, kue untuk manaskan gue yang... Apa hubungannya manaskan gue dengan bo Ih, tak benar yang ini. Masa ngajaknya nanti malam apa enggak sekarang be ya? Sekalian kita selesai visit nih, habis itu ke sana tempat dia. Dia cuma adanya malam, jadi tidak bisa, bisanya malam malam, bo nya ah. Tapi katanya malam ini di rumah. Iya, Dika di rumah, Dika kesana dulu, biar Dika nyamam mereka, Dika nanti pada akhir tetap bo. Tapi udah kayak rah, tak percaya bo tu bo, apa lah? Bo tu bo, enggak. Apa lo? Apa bo tu? Sebelum sintaraya lebih kuat nih. Beo tuh, iya, mau HP Mana apa? Yaットw? Open au. BO tuh apa? woi? Open Kommo BO? BO. ayo tadi bilang Open BO BO entar dibilang. yang nih? BO kan? Ah, BO, bukan. Ha? Open BO tadi tuh, cewek itu, itu bilang. Open BO. BO BO BO BO Bado, Bado. <laughs> BO BO Bro, Bado, Bado. Uh. <laughs> å, tuh, -tuh uh, BO BO BO lah ya BO BO, lebih singkat. Ayam bohong. Ya Allah. lah tawanya coba coba <coughs> coba ya. Tepon tepon tepon. BO tak tahu apa BO BO. BO jawapan BO. Jawabnya. Open doa ya, apa? Buka. Ah buka. BO apa? BO. Open buka buka BO. buka BO. Jadi Ayen bisa bekerja dengan lancar. Tentak Jaya nih BO tuh BO all. Ya Allah. Mana? Apa gue aku gitu deh open BO? Mana lagi bisa daries nih diangkatnya. Aku tak apa tuh BO tuh. Anjing aku nih ya. BO. Eh Open apa? Buka. Ah BO lah Pak. Be be be boker. Ah. Jadi pembukaan bokir ayah tadi buka dia aja biar lancar ya, bekalnya. Bukan, yang jujur no. Terus tadi ngapa harus cewek nelpon? Iya kan emang badukun. Tidak diangkatnya lagi, nampun siapa nih? Makin deh ya, suaranya agak agak sangar-sangar. Kau nuntut kawan-kawan yang tahu itu kan bahasa dukun, bahasa dukun. Halo. Dah. Aku mau nanya. Open BO itu apa? BO, bukan bukan BO Oh Tentu, Sultan itu kamu kemana Open BO itu apa? Cepat lah Cepat lah Cepat aku, nah, aku bingung Sultan Cepat ya. lah, <laughs> Open BO apa? <laughs> oh, orang menjual diri Kok Kau kira-kira dia kan jual diri <laughs> kau, kau apa lagi jual diri pula? Oh dah, dah, makasih pak <laughs> Bukan ya teh, kau udah jual diri Bukan lagi, aku udah jual diri Cukup dah, Assalamualaikum Ayo. Oh, yang? Hmm. Apa? <laughs> apa lagi jual diri pula? Atau cewek tadi yang mau jual diri sama yang? Apa lagi yang jual diri, jual diri di penikah pula? Eh Ah, nanti siapa terpenuh kamu? Oleh tadi suaranya tuh gak sengah-sengah itu dukun Bukanlah open tapi jual Apa Apalah jual diri Apa? yang, yang nah, coba yang Enggak, ah. coba yang ini Open BO Apa itu jual diri? Apa hubungannya? Tadi kata J -J, kawan cinta Jual, oh. jual diri itu JL Tadi kata kawan diri. cinta itu orang jual diri Open BO Ngayong nih Jual diri itu JL Jual diri ah Bukan Open BO Berarti Open BO tuh orang bodoh ah. Tidak ada Telepon cewek tadi? Tidak ada Telepon? Tidak ada Oke, kita kelepon, kita kelepon Tolong, telepon Iya, kelepon, Pak Tidak ada, kamu begini, coba lah Iya Halo? Yang, halo Yang Halo? Ah Yang, ada kameranya tidur di jangka merdeka Pak. Oh, itu dari suara yang saya pernah. Oh, -cuen -cuen oh, benceng-benceng oh, oh, oh, oh, oh, jahat oh, oh, bini oh, polos tak oh, apa oh, oh, itu mana nomor oh, tadi? depan sekarang bukan tak ada cewek tuh satu orang depan sekarang teman teman itu gitu jadi marah bohong ya bohong bohong